Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wala haula wala quwata wa illa billah wabatun Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa duduk di Masjid Jabal Uhud Al Islami. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi alihi, wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas Al-Qasas quran Kisah-kisah Dan ayat-ayat dalam Al-Quran Pagi hari ini kita akan membahas surah Isra' Atau Al-Isra' Ayat 4 sampai 7 Audzubillahimmanasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa qadayna ila bani israelah Fil kitabi Latuf sidunna fil ardi marataini Wala ta'lunna uluwan kabira Fa idha jaa wa'du'u lahuma Ba'athna alikum ibadan lana'u li ba'asin syadid Pajasu khilal ad Wa kana wa'dan maf'ula ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ sum عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَأَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ tumpah وُجُوهَكُمْ masjid المسجد دَخلُ أَوَّلَ <تَتْبِيرًا> Allah Subhanahu wa Taala berfirman: Dan telah kami tetapkan terhadap bani Israel di dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang sangat besar Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu Kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami Yang mempunyai kekuatan yang besar Lalu mereka meraja rela di kampung-kampung Dan itulah ketetapan yang pasti teraksana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 kami datangkan orang lain untuk menyuramkan muka-muka kalian dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh musuh memasukinya pada kali pertama kali dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Mashrol muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Isra ayat 4 sampai 7 ini Mengkisahkan tentang hancurnya Baitul Maqdis, dan tentu kisah kehancuran Baitul Maqdis sangat erat kaitannya dengan satu raja yang disabdakan Nabi SAW bahwa di dunia ini ada empat raja yang menguasai dunia barat timur selatan dan utara bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta dalam kitabnya Al Majmuul Fatawa yang dua mu'min dan yang dua kafir Adapun yang mu'min adalah Zulkarnain dan juga Nabi Allah Sulaiman adhihissallatuhusunan dua raja yang sangat beriman kepada Allah dan menguasai sebagian besar dunia. Adapun yang kafir Namrud di zaman Ibrahim dan juga Buhtun Nasar. Ini dua raja yang zalim yang kafir dan pernah menguasai sebagian besar dunia. Yang ingin saya kisahkan yang berkaitan dengan surah isra ini ayat 1 ayat 4 sampai 7 ini adalah salah satu dari empat raja penguasa dunia siapa dia raja buhtun nasar raja buhtun Nasr. alimam imam al-athir rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan dalam kitab al-kamil jilid yang pertama halaman 228 Para ulama berserisih pendapat tentang Kapan bukhtun Nasr ini Diutus oleh Allah Azza wa Jal Untuk menghancurkan orang-orang Yahudi Bahkan menghancurkan Baitul Maqdis Sampai ke akar-akarnya Ada yang mengatakan bahawa Bukhtun Nasr ini hidup di beberapa nabi Jadi dia hidup sezaman dengan beberapa nabi Di antaranya nabi yang sangat masyhur adalah Nabi Daniel Kemudian Irminia, kemudian Hanania, kemudian Azaria, kemudian Misha'ilah. Itulah nama-nama Nabi yang sezaman dengan butun Nasr. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Bukhtun Nasr itu muncul setelah Bani Israil khususnya orang-orang Yahudi membunuh para Nabi. Salah satunya adalah Nabi yang dibunuh. Adalah Yahya ibn Zakaria Kemudian ayahandanya Zakaria juga Bahkan menyerang Nabi Isa Sampai akhirnya Allah angkat Isa ke langit Sebab perlakuan mereka kepada para nabi inilah Yang menghinakan para nabi Diutus kepada mereka Raja Zalib Kemudian menghancurkan mereka sehancur-hancurnya Bagaimana kisahnya? Maasyurah muslimin yang dimuliakan Allah SWT Cerita Buhtun Nasr ini memang cerita yang sangat menarik karena dicantumkan dalam Al-Qur'an secara isyarat. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabih. Ulaika ma kana lakum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fi dunya khizun Walakum fil akhirati azabun azim Dan siapakah lagi yang lebih zalim Dari orang-orang yang melarang Di dalam masjid-masjid Allah Untuk menyebut namanya Dan berusaha merobohkannya Mereka itu tidak pantas Memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah Mereka akan mendapatkan kehinaan di dunia Dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang berat lah Salah satu penafsiran dari surah Al-Baqarah 1.14 ini salah satu asbab nuzulnya Bicara tentang Buhtun Nasr Yang menghancurkan Baitul Maqdis Sampai Haikal Sulaiman itu dihancurkan sehancur-hancurnya muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jadi Buhtun Nasr ini sebelum jadi raja Dia adalah seorang pemimpin pasukan pra bahwa dia membawahi seratus pasukan kuat di zaman itu sehingga pasukannya tidak bisa dikalahkan. dan kita tahu bahwa buktun nasar itu kan hidup di zaman yang saya sebutkan tadi ada yang mengatakan hidup di zaman nabi-nabi tadi yang saya sebutkan ada juga yang mengatakan setelah Yahya ibn Zakaria dibunuh di Irak ada sebuah negeri namanya Babil negeri ini disebut orang-orang Kaldaniun lah Bukhtun Nasr itu hidup di Babil setelah dia menjadi raja di Babil memimpin orang-orang Kaldaniun itu Bukhtun Nasr ini diberikan kecerdasan perang dan juga kecerdasan kecerdasan yang lainnya bahkan disebutkan dia pernah membuat kebun yang ada di atas langit jadi kebunnya itu bukan di bumi gitu dia buat kebun tergantung di langit karena ketika dia menikah dengan istrinya istrinya menghendaki untuk melihat yang hijau-hijau dari tanaman-tanaman akhirnya dibuatkan sama dia kebun di atas langit saking cerdasnya buktu Nasr itu dengan teknologi dia saat itu, bahkan dia membuat 8 gerbang untuk mengelilingi negaranya dan gerbangnya besar-besar terbuat dari emas dan perak, dan itu gerbang terindah kala itu, menunjukkan kemajuan kota Babil, Irak saat itu labuhtun Nasr ini membawa 100.000 pasukan kemudian menaklukkan daerah-daerah sekitar Irak sampai akhirnya dia pun mulai menaklukkan di luar Irak kemana? Ke arah Syam dan ke arah Damaskus, cerita Bhukton Nasr ini dan juga pasukan kuatnya menyebar sampai ke Syam dan Damaskus, sampai Raja Damaskus itu ketakutan. Ketika datang pasukan besar dipimpin oleh Buhtun Nasr karena ketakutan, Bhukton Nasr akan menghancurkan Syam dan Damaskus, maka Raja Damaskus ketika itu menjumpai Buhtun Nasr kemudian. Mengaku kalah dan siap membayar jizyah upeti. Yang jelas, jangan diserang. Saya akan bayar upeti apa yang kau kehendaki. Setelah kemudian, bukti nasar berhasil menaklukkan Syam dan Damaskus. Disinilah kemudian dia mulai melirik daerah di sekitarnya, daerah sekitarnya Suriah hari ini gitu kan. sampai ke Palestina akhirnya kemudian bergeraklah pasukan Bukhtun Nasr ini ke Suriah bahkan sampai ke Palestina lah ketika itu Raja Palestina dipimpin oleh keturunan Nabi Allah Daud Dawud AS, jadi anak cicit Nabi Daud yang memimpin Palestina kala itu sebagaimana Syam dan damaskus juga merasa takut dengan Bukhtun Nasr dia pun takut karena pasukannya besar, pasukannya kuat dan kalau dia menyerang sebuah negeri tidak disisakan akhirnya raja Palestina ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Syam dan Damaskus, ingin menyerahkan diri dan membayar upeti saja asal jangan diserang. Rupanya disebut baik oleh Buhtun Nasr. Akhirnya kerajaan-kerajaan kecil dibawa bawah kekuasaan Buhtun Nasr dan mereka membayar upeti. Masalahnya orang-orang Palestina itu banyak orang-orang Yahudi Bani Israel tidak setuju dengan keputusan Rajanya Yang memberikan upeti terus Setiap tahun kepada buktu Nasr Akhirnya karena tidak setuju inilah Mereka pun kemudian Berkumpul Kemudian Datang kepada Rajanya memprotes Agar Raja Memutuskan hubungan dan tidak membayar upeti lagi Tapi Sang Raja tidak mau karena ini kemaslahatan karena tidak mau menolak kemauan dan bani Israel, dibunuhlah raja Palestina ini di tangan bani Israel. Kemudian setelah dibunuh rajanya, raja Palis, apa orang-orang bani Israel ini kemudian memutuskan hubungan antara Palestina dan buktun Nasr. Oh marah buktun Nasr. Disinilah cerita dimulai. Akhirnya kemudian buktun Nasr membawa pasukan besar. Kemudian, datang ke Palestina dihancurkannya Palestina sehancur-hancurnya. Tidak ada satu bangunan kecuali dirobohkan, Tidak ada manusia kecuali dibantainya. Sehingga tidak ada satu pun laki-laki kecuali dibunuh, dan wanitanya menjadi tawanan perang, menjadi budak, beserta anak-anaknya dibawa ke babi. Sampai-sampai Betul Maqdis hancur rata dengan tanah, Kemudian kita taruh dibakar sampai tidak tersisa papannya. Bahkan Haikal Sulaiman. atau tahu Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman itu pondasi Masjidil Aqsa. Jadi Sulaiman itulah yang membangun Masjidil Aqsa. Kecil Masjidil Aqsa itu. Kemudian dilebarkan, dilebarkan, dilebarkan sampai sekarang lebar sekali. Lah, Haikal Sulaiman itu bangunan asal. Bangunan asal yang dibangun oleh Sulaiman itu disebut Haikal Sulaiman. Inilah Haikal inilah yang sampai hari ini orang-orang Israel mencarinya. Sehingga saya dengar bahwa Masjidil Aqsa itu sudah bolong bawahnya. Kemudian dicari-cari dikorek-korek oleh orang-orang Israel. Untuk dirobohkan dan dikembalikan kepada Haikal Sulaiman. Karena sebuah keyakinan apabila Haikal itu berdiri. Maka Metius yang ditunggu-tunggu menurut mereka adalah penolong menurut kita Dajjal akan datang dan akan memimpin mereka. Jadi buktun nasar itu betul-betul meratakan bangunan Haikal Sulaiman. Bahkan barang-barang yang ada dalam Masjidil Aqsa itu diangkut semua ke Irak. Bayangkan kota yang tadinya indah. Kota yang tadinya makmur menjadi kota yang hancur lebur rata dengan tanah, tidak ada satu pun makhluk di situ karena semua perempuan dan anak-anak dibawa ke Irak, kemudian diperbudak, dibagi-bagikan ke rumah-rumah Irak, sementara laki-lakinya di pantai habis, kecuali sedikit yang kemudian keluar dan berusaha untuk lari dari tentara. Begitulah kekejaman Bukhtun Nasr menghancurkan Palestina Kemudian membunuh laki-laki Yahudi Semua laki-laki Yahudi pantainya Kemudian memperbudak wanita dan juga Anak-anak Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Begitu kejamnya Bukhtun Nasr ini Kenapa Bani Israel Menjadi sasaran penyerangan Bukhtun Nasr Ada alasannya alasannya sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Al Imam At-Tabarani dalam tafsirnya dari seorang sahabat namanya Sa'id ibn Zuber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Ba'sa Isa ibn Maryam Yahya ibn Zakaria fi thnay asyara minal hawariyyina yu'allimuna an-nasa Jadi Isa dan Isa adalah ulul azmi, seorang nabi dan rasul mengutus siapa? Mengutus Yahya putra Zakaria untuk mengajarkan sepuluh dari Hawariyin Isa, sahabat-sahabat pilihan Isa. Jadi Isa meminta kepada Yahya untuk mengajari siapa? Dua belas atau sepuluh orang dari Hawariyun pengikut Isa bni Maryam. Lah salah satu ajaran yang diajarkan Yahya ibn Zakaria kepada mereka adalah fima nahku ma'nu nikahu ibnatilah diantara larangan yang diajarkan adalah tidak boleh menikah dengan anak saudara. Artinya, ponaan Lah ketika itu ada raja, raja Romawi Raja Zalim itu menaksir siapa? seorang wanita dan wanita ini masih anak daripada bibinya jadi bibinya punya anak seorang wanita cantik dalam syariat Yahya Ibn Zakaria tidak boleh nikahu Ibn Atil'ah menikahi anak saudara atau ponakan itu tidak boleh tapi karena wanita itu cantik raja ini mau Bagaimana caranya harus nikah? Padahal dalam ajaran Yahya ibn Zakaria tidak boleh. Karena maksa, akhirnya ibunya wanita ini, mengatakan kepada puterinya, kalau seandainya raja melamarmu, maka maharnya adalah kepala Nabi Yahya. Maharnya itu kepala Nabi Yahya. Karena dia memfatwakan haramnya menikahi wanita dari anak saudara. Awalnya raja tidak mau, tapi karena isu itu syaratnya kalau tidak mau tidak jadi kawin. Akhirnya kemudian disanggupi oleh raja, diutuslah pasukan untuk mencari Yahya ibn Zakaria. Yahya sedang mengajar di masjid kepada orang-orang Hawariun tiba-tiba dikepung tuh bayangkan, kemudian ditangkap diseret, kemudian setelah diseret kemudian dipenggal lehernya. Kemudian dipisahkan leher dari uh, kepala dari badannya. Kemudian kepalanya dibawa oleh prajurit ini menghadap raja. Dan itu maharnya. Bayangkan maharnya kepala seorang nabi. Yahya ibn Zakaria alaihi salatu wassalam. Lah ketika lehernya Yahya ibn Zakaria ini putus dari badannya. Itu darahnya netes ke bumi. Sebutkan dalam riwayat ini bahwa jadi darah itu yang netes dari lehernya, kepalanya Yahya Ibn Zakaria ke bumi itu, akhirnya tidak kering, tapi terus mendidih seperti air yang direbus itu terus seperti itu, berhari-hari berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak kering-kering Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus kepada mereka seorang raja zalim buhtun Nasr. Diutus kepada mereka untuk menyerbu Palestina. Nah sesampainya orang-orang buhtun nasar ini di Palestina, Akhirnya kemudian ada seorang nenek Yang menunjukkan buhtun Nasr kepada letak darahnya Yahya Ibn Zakar yang mendidih itu Nah, dengan sebab itulah akhirnya maka Buhtun Nasar marah. Dari situlah penyebabnya kenapa Buhtun Nasar menghancurkan Palestina sehancur-hancurnya. dalam riwayat seperti itu. Masyarakat Ma muslimin yang dimuliakan Allah Azza akhirnya setelah menguasai Palestina kemudian diserangnya Suriah kemudian diserangnya negara-negara sampai Syam kali itu dikuasai dan di bawah kepemimpinan Buhtun Nasar. Sehingga makin congkaklah buktun nasar. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadap buktun nasar dengan cara yang Allah kehendaki. Bagaimana cara meninggalnya? Ibayangkan seorang raja, pasukan besar, tetapi karena sok kesombongannya, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan penyakit gila. buktun nasar itu jadi saking sombongnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya sombong pengis lagi gitu kan wala tahsa bandal ladhina apa namanya ghafilan aman ya'man ya'malu zalimun jangan kau kira Allah subhanahu wa ta'ala diam ketika melihat orang-orang zalim maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki otaknya buktun Nasr ini error jadi gila dia kemudian dia pun hidup sendirian di tengah hutan sampai dia mati ada juga yang mengatakan sebab meninggalnya buktu nasar itu sama dengan meninggalnya namrud dikirim ba'udho ba'udho itu semut apa namanya e, nyamuk kemudian masuk di telinganya kemudian masuk ke otaknya kemudian menggrogoti otaknya akhirnya dia meminta kepada khadimnya untuk dipukulkan sandal di kepalanya pas dipukul mati dia subhanallah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghukum buktun ini lah ayat ini menjelaskan tentang kehinaan bani israel karena mereka tidak melindungi nabinya bahkan cenderung membunuh nabinya maka Allah hinakan bani israel dan hari ini saya dengar bahwa kaum muslimin yang ada di aqsa yang sedang salat diserang oleh tentara israel dan itu terjadi setiap Ramadan. kita hanya bisa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menangkan agamanya di negeri Palestine Tetapi begitulah takdir Allah Azza wa Jal Palestine akan seperti itu Berperang Dan berperang Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Kekuatan kaum muslimin semua bersumber di Palestine Karena Palestine itu jantung kota dari negara Syam Dia tengah-tengahnya Jadi poros kekuatan kaum muslimin di akhir zaman itu di Palestina dan itu tanda kemenangan ketika Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka al al montadar muhammad ibn abdillah memimpin perang kemudian terjadi perang besar yang disebut dengan armagendon dalam bahasa kita malhamatul kubra maka terjadi perang salib orang-orang yahudi tidak terlibat dalam perang ini mereka sembunyi ketakutan sampai akhirnya orang islam memenangkan dalam perang Malhamatul Kubra, di sinilah Dajjal muncul. Dan ingat Rasul mengatakan Dajjal itu tidak akan muncul kecuali karena yang yagdzibuha, karena ada kemarahan yang menyulutnya. Nah, salah satu kemarahan yang menyulut Dajjal keluar adalah ketika orang-orang Yahudi tidak terlibat perang, ketakutan. Maka Dajjal marah. Keluarlah Dajjal kepada orang-orang Yahudi dan di situ sudah ditunggu ribu Yahudi Asfahan. Wallahu alam, ini diantara e, kisah surah Al-Isra ayat 4 sampai 7. Subhanak wal bihamdika, ilaha illa wa Allah warahmatullahi wabarakatuh.